Oke, okay, uh, hari ini gue bareng sama Om Rizky. Oke, okay, apa kabar lu? Udah lama juga kita nggak ketemu ya? Iya. Yeah. Udah lama. Gak <laughs> apa <Lama> juga sih baru ngelumarin. Maksudnya kita lama nggak DM loh. Kita berapa... Iya pas PPKM kemarin. Iya. Yeah. Terus udah gitu, sebelum PPKM tuh sampai sekarang tuh ada yang sempat berapa bulan? Sebulan lebih, ya? lebih. lebih Bulan Sebulan lebih. Sebulan lebih. Sebulan lebih kita lupa. gak pernah DM. Oh. Karena juga kan pindah toko juga kan Sebenarnya hmm. itu lama karena pindah toko dari Pindah trek dari keluar kemari Iya yeah, terus udah gitu kan Ya kita juga yang udah berkeluarga Pasti yeah. banyak pesan-pesan jangan begini yeah, Jangan keluar-jangan keluar berkeluar. yang keluar gitu gitu sih yeah. Jadi yaudahlah kita gak kemana-mana hmm. Hari ini Rabu uh, Gue mau bikin uh, Suatu video yang Dulu gue kan dimana bikin sama opan hmm. Tapi kan itu udah 3 tahun yang lalu kan hmm. Tiga tahun, tahun lalu jadi Uh, ya, gue mau sedikit baru-baruin like. deh, okay. yeah, gue juga ngomongin video Tadi gue juga baru bikin sih, baru bikin, mm. belum naik Jadi, uh, kan kalau lo liat kan channel gue lebih banyak untuk yeah. urusan pemula-pemula ah. Jadi tadi gue coba untuk ngomongin tentang setting gue sama turbo lah Tapi, yeah. oke, okay, sekarang uh. tadi kita mau ngobrolin soal Bagaimana start awalnya, kalau kita mau mulai RC drift Untuk drifting ya, RC hmm. untuk drifting Okay. kita ngomong yang uh, basically ini kita ngomongin uh, belanja barangnya sih ya, yeah. belanja belanja barangnya apa sih? Supaya jangan salah sih karena gua agak gemes banget uh, <laughs> lihat di sosmed ya, iya yeah, di sosmed tuh <laughs> banyak kemangnya, iya yeah. yeah. yang gua sebel tuh ada ketika ini tuh kayak kayak kayak ada ikan asin kucing langsung cuci-cuci tuh, yeah. tuh, nah itu dia tuh gua kadang-kadang juga suka kasihan gini kan sebenarnya kalau RC drift itu kita tahu, hmm. yang basicnya dulu deh, yeah. kita tahu itu adalah RWD. RWD. Setiap kali yang ditawarin apa? CS, CS atau four wheel. Yeah. mobil lah bilang itu mobil rally. Nah. Boleh beli, tapi mainnya buat rally itu juga seru kok rally. Iya yeah, soalnya yang banyak nge-labelin driftnya itu di uh, CS, hmm. four wheel. Nah itu emang. Sebenarnya kalau kita ngomong empat tahun yang lalu sih karena kita kan transisi nih dari dari briefing for uh, buat RC kan drifting dari for 44WD 4WD kan yang realnya kan. Yeah. Nah, ya banyak barang-barang lama yang susah terjual. Jadi, jadi dia ngomong ngejual ke mesti mungkin jualnya susah nge uh, drift yang kemakan anak-anak baru. Iya. Yeah. Terus udah gitu bukan masalah gitu juga. ntar pas ketemu sama kita main gitu. Iya. Yeah baru dia tuh pada ya kenapa nggak nggak ada yang ngasih tahu gimana cara ngasih tahunya ya. gitu kan iya. ya, makanya masa kita kebelanjangan ini itu <laughs> kan orang jualan ya iya. tapi terkadang yang gue mau ngomong ya, ngelarang jualan juga nggak bisa tapi gergetan gitu loh gergetan iya. anjing ini loh gimana sih lu ini ngaco banget gitu loh makanya mungkin ya salah satunya dengan video inilah ya bisa yeah. bisa ngebantu gitu loh jadi Sebenarnya kayak apa sih RC drift itu kan harus yeah. yang proper lah. Kita bukan ngomongin yang asal drift ya, yeah. tapi kita ngomong proper karena kalau lu beli RC drift eh, yang gak proper cuma main di rumah, nggak lama pasti pensiun. Yeah. gitu. Susah untuk benchmarknya ya. Jadi yeah. kawan bener bisa. Kelihatannya bisa nih. Beberapa anak baru nih sejak kita buka track baru yang baru di Blok Mall ini banyak hmm. anak baru pasan di rumah bisa, ketika main di sini kok susah ya iyalah karena ya uh, drifting itu ya harus sosialisasi lo harus main bareng sama orang gitu loh, iya, kan. jadi pastinya pun juga begitu. Iya, kalau main sendirian gitu kan. Jadi emang harus ketemu komunitasnya dan main bareng gitu loh. Karena iya. kalau main sendirian ya nggak ada seru-serunya. Betul betul. Betul. Gitu. Ya, lu nggak tahu mana benar mana salah kan. Jadi emang harus ada partnernya lah yang yang nampingin, gitu loh iya ya, ya, ya. tapi nah. gua kesilian telepon buat lu ah eh? berisik ini sama nah. nih ini hari ini rabu kan ya lagi pada luar biasa lah dm dm gitulah karena kita juga belum ada event kan jadi ya. masih belum latihannya masih belum serius lah Cuman, masih pada tapi tapi ini sebenarnya kesempatan buat anak-anak yang baru mau belajar ini trek uh, maksudnya enggak masih banyak yang baru, jadi bisa belajar bareng nih padahal yeah. bisa jadi satu angkatan sendiri gitu tuh gitu. plus tiga yang lama-lama DM nya lagi nggak terlalu sih turun cuma berapa putaran udah karena kita kan nggak ada gak ada event jadi nggak yeah. buat hal cuma buat nge-mesin, ya, ngemesin tangan lah gitu kan sama ya kita juga bantu-bantu yang baru-baru gitu -baru, kan yeah. untuk ma apa, cara mainnya gimana yang benar yeah. terus sudah gitu mungkin ada setup yang ngaco kayak tadi kan yeah. ada yang ngaco tuh yeah, iya udah lebih proper ya udah gitu Halo? itu gua pikir itu salah satu pentingnya ketemu komunitas ya betul kalau minggu depan ada event ya lu jangan berharap deh gitu orang lagi konsentrasi semua jadi lu tanya-tanya kayaknya kita juga jawabnya masih Iya, iya, iya, iya, iya ya, ya, nanti gitu karena kita sendiri juga nyetin gitu kita sendiri iya karena persiapan karena kita lagi nggak ada event nih belum tahu bulan kapan ada jadi ya masih santai lah masih masih hihi bisa aja ngobrol oke kita ngomong Pertama kali bila orang enggak punya, belum pernah main nasi nih sama sekali, hmm. berarti dia enggak punya peralatan dasar tuh, hmm. remote, baterai, charger. Oke, okay. Nah, oke okay, kita ngomong misalnya dasar dulu deh, kalau remote e, saat ini yang lumayan yang middle ya, kita ngomong hmm. middle, middle e, baru bekas itu, kayak Sanwa itu dia ada mt 44 Ya atau ya kan? sebenarnya paling favorit itu MT4 lagi, harganya Iya, Tapi harganya. kalau tapi agak susah sarang barangnya Ya itu kalau barang baru udah ada MT4, MT4S itu barang langka. Oke uh -huh. MT4S itu agak nggak masuk akal sih harganya. Ya. Yeah. Kalau gua prefer daripada beli MT4S <laughs> dengan lu beli MT44. Ya. Yeah. Jauh lebih baru. Naik yeah. ke atas sedikit M12 kan, uh -huh. atas lagi M17. Utaba ada yang kutaba gua agak nggak ngikutin untuk kutaba tuh ada empat uh, PX, ya? PX itu lumayan banyak yang pakai kita kan nah. 4px tuh sekitar harganya mirip-mirip kayak mt juta, kalau nggak salah yeah, yeah. 3 atau 4 jutaan bekas mungkin ya di bawah itu lah pokoknya range remote itu biasanya kalau di harga second itu 1,5 sampai dengan 2 juta ya yeah. untuk mt4 aja sekarang mt4 itu kenapa gue bilang mt4 harganya tuh Ibaratnya itu kayak apa ya? nggak e, berubah loh, harga bekasnya ya, segitu, gitu, Bang. Dulu sih kita satu setengah dua juta, sampai sekarang pun juga Masih segitu, gitu emang, gitu loh. Nah, hmm. ada ya kalau itu ya kayak gue pakai, gue kan pakai Nobel kan, Nobel Flash Sky, itu lumayan pakai, itu ya sebenarnya oke okay lah untuk dipakai ya sih. Nah, kal tapi kalau misalnya yang di bawah itu, kan kita jeliatnya banyak yang pada pakai tuh ya. itu gimana bed menurut? Uh, gue agak nggak menyarankan sih karena uh, beda ya uh, reaksinya beda uh, apa beda. sih speed uh, speed speednya <laughs> terus dia punya sensitivitinya juga yeah, beda gak dapet ya apalagi di drift itu paling penting tuh sensitivitinya iya. jadi uh, mungkin remote itu Sanwa yang MXV ya MXV itu gue sempat nemuin problem di, di MXV gue belum pernah nyobain sih karena gue melihat soalnya itu jauh di bawah Kan ada MT-4, ada MT-4S, eh, nah. 4S, kan keluar lagi MTS. Hmm. Nah MTS itu tuh, ini yang MV, apa? MXV, ya? MXV itu gua anggap posisi itu dibawa MT-4. Betul. Betul. Nah MXV itu sebenarnya sih oke, okay, hmm. tapi jangan tandem sama yang M17 karena waktu itu berapa kali gue pernah ketemu sama yang pakai MXV huh? pada saat dia jadi libur terus gue ngecis chase kit gue nutupin dia hilang huh? dia sinyalnya oh gitu. jadi ya mungkin dari signalnya ya tapi mungkin ya itu mungkin. ya ada harga ada barang sih ya. soalnya ada ada ada harga ada barang oke, tadi remote dia ya remote gitu Nobel tuh menurut gue sih oke okay banget sih Sangat seru, sih. Ya oh. untuk harga segitu dengan fiturnya yang lumayan lengkap sih iya. lumayan, lumayan lengkap banget. Itu fitur kita beberapa apa? 7px. Fitur enggak sih kalau fitur totalnya ya? Nah. Tapi kalau gua ngerasa feel throttle sama uh, steeringnya nah. itu kayak 7px. Cuman itu... uh, urusan gyro gak ada angkanya. Oh udah berin, udah berin, udah, udah res. Okay. Uh, awal pagi kemarin tuh keluar firmwarenya udah. Oh, oke. Okay. Sekarang udara, udah angkanya <laughs> pak. Kita sudah celiar kalau dulu bentokin 100, mentok 100, turunin 1 2 3 4 5 6. Oh berarti 9 4. Kalau mau 90 turunin sepuluh kali gitu, G gampang. Oke oke oke. Nah kalau dari remote, tapi kita kan udah tahu nih pilihannya kan dari. <laughs> Uh, Kalau charger banyak lah pilihannya ya charger, charger itu minim-minim Seperti -minim RC B3 ya B3, B3. Yeah. Jangan jangan yang di bawah itu deh Karena uh, Lo ngomongin baterai itu bahaya loh Baterai LiPo itu Meledak lo kebakaran beneran bener, iya. wow, bener Kalau gua ada alternatif baru sih sekarang Pakai charger, uh, charger drone okay. Tapi mereknya yang IS, uh, IS, ISDN Atau ISDN ya lupa Gue pakai itu Harganya lumayan kecil. Eh uh, dia cukup rata karena buat buat drone kan. Yeah. Dan rata-rata kuatnya -rata, gede. Iya, yeah, itu dia gitu. Tapi kasihan juga gitu, bet kalau yang di rumah kuatnya nggak terlalu gede listrik. Yeah. Berasa tuh. Iya. Yeah. Soalnya gue punya YSDRN ini yang ps 10 kecil dulu kan kecil gitu yang cuma sekata itu kan. Uh. dua channel, satu channel 250. Ya <laughs> udah, tapi kenceng Baterai dari 76 sampai full itu paling cuma 10 menit Iya, yeah, iya yeah. Kenceng banget Ya tapi ya itu kan preferensi ya lu Emang itu murah Karena itu dengan chargernya itu cuma sejutaan jutaan yeah. Tapi listrik mahal Nah, cuman maksud gue mungkin kalau untuk yang benar-benar baru mulai itu, Ini gue cabut aja kali ya Iya yeah, Ntar, ntar gue ambil dulu nih barangnya Nih, ini kayak harus yang begini ini udah cukup oke. Okay. Dan ini yeah. harganya nggak terlalu mahal, masih di 200 ribu. Yeah. Ya, baru dari. baru ratusan, an enggak salah. Iya. Yeah. Jadi dia SkyRC RC iMax yang B6. Iya. Yeah. Nah. Tuh. Ini barangnya udah bawa saya lihat. Jadi mudah-mudahan dengan kayak gini makin yakin, yeah. makin nggak yeah. salah beli gitu loh. Yeah. Terus baterai ya. Nah, kalau baterai ini, kita ngomong gini ya. Kebanyakan kit-kit yang kita mau bicara ini nih, baterainya pakai soket Iya iya kan pakai shortpack ini udah jarang pakai apa ya pakai yang longpack itu nggak oh. jarang ya dan kebanyakan emanghanya kecil-kecil iya kenapa emangnya kecil-kecil Enteng iya ibaratnya lo bawa bawa mobil tangki yang 100 liter dengan 50 liter beda kan karena... Nah, kita pakai yang kecil 40 liter ini. Jadi yeah. cuman 3.500 semaha, 3.500, 3.700 yeah. gitu. Segitu se sekitar itulah. Cuma yang kita perhatiin C-nya kan. Ya, yeah. C-nya itu ini tuh harus 100-150. Di mana? 150. Kalau bisa mereknya agak lebih oke ya, karena kadang-kadang bener nih. Lu 3.700ernya bener C-nya itu 100, padahal aslinya cuman 60 ke 70, kasihan. Ya. Yeah. Jadi jadi sebenarnya gini, uh, Sebenarnya sih kita bisa aja ngeraverangin merek-merek baterai ya. Iya, yeah. kayak adalah satu merek yang sebenarnya cukup cukup murah gitu ya maksudnya harganya untuk baterai sekarang ini tuh si fun ya. Ivan yeah. sih, oke. Okay. Itu yang 3700 mAh 100C itu oke. Okay. Ya. Yeah. Terus habis itu ada ini kalau ngomongin dari urutan harga yeah. ya. Urutan harga itu habis itu masuk ke Yokomo kan? Yokomo ya. Yeah. Yokomo yang 3500. Nah, yang sekarang harganya agak-agak Tinggi itu masih dipegang sama 5 wow. si 5 itu dia e, 3700, cuman memang ya pancing beda sih. Iya, pancing beda sih. Tapi ini kita ngomong semua 100T, 100T ya, tapi 100T, 100T, 100T, 100T, 100T, kita t 100T, 100T, 100T, gua t 100T, 100T, 100T, 100T, 100T, 100T, 100 kalau lo kebakaran belum tentu lo dong yang kebakaran. Iya. Okay. Mobil teman lo juga kebakaran Bisa yang nggak ada lo ngganti mobil teman lo. Iya. Yeah. Harus uh, kita pakai hapek. Uh, uh, hapek sih. Soalnya kalau di event pun di luar pun juga nggak boleh soft pack harus softaker yeah. Iya. Dan hard pack aja itu aja kalau misal udah kembung banget aja mendingan jangan. Iya. Yeah. Karena berapa kali kan kita event waktu itu sempat kebakaran juga kan ada. Iya, yeah, betul, betul betul Berapa, berapa kali ini. melendung kembung langsung dan matiinnya gak main-main pakai pemadam itu matiinnya. Yeah. nggak bisa lo siram air gitu aja mati, mesti pakai pemadam mm. itu matiin. Siram air makin gede soalnya. Iya. Yeah. <laughs> Oke, okay, kita ngomong dari baterai. Uh, dari baterai kita ngomong apa? Kit nih. Yeah. Iya kit oke okay. kit kalau menurut kita apa tapi nih nah. yang buka rakit. gua tetap ya Yokomo sih ini oke okay. tapi kalau dari harga kayaknya D5 ya? sebetulnya D5 iya kalau kita ngomong harga price dari price uh, dari harganya itu D5 sekarang jauh lebih murah iya yeah, saturan D5. D5 setengah ya dia satu setengah, atau sekarang udah 1,8 delapan ya, jangan oh, iya. pokoknya nah, harganya ini. udah agak naik, tapi tapi dia tetap masih di bawah yang lain. Iya, tahu yeah. ada option second, yes, second juga harganya oke, oke. Dan ya, untuk beli second itu lebih enak datang ke komunitas, dijamin sih gak dibohongin. Kalau yeah, di bisa kita bisa kayak tau ini orangnya gini, gini, gini gitu. Karena yeah. ada juga beberapa agak nah, jahil, jahil. decknya Yokomo jual ke orang bener decknya Yokomo pasti kita isinya mah udah campur aduk tuh apa aja kita juga tahu tau iya itu pernah kejadian gua ada. kebagian ngerapiin tuh nah, emang bener kalau sekilas dilihat itu Yokomo decknya karena Yokomo tapi isinya bukan jadi ya susah kita juga dia ya, better sih kalau kalau itu MST juga lumayan ya tapi agak-agak lebih mahal MST tau iya MST lebih mahal lebih mahal MST lebih mahal itu walaupun dia ada RTR tapi nah ini gue juga banyak yang nanya eh gimana ya kalau belinya RTR gue sih selama ini sih nggak rekomen RTR karena pada akhirnya lo akan copotin semua itu cuma pakai kitnya doang gitu itu nggak ada yang kepake sisanya karena ya uh, investe sayang sih gue kalau yeah. bilang RTR itu investnya agak lumayan agak untuk barang-barang yang habis itu nggak kepake ya habis itu lu nggak bisa nggak bisa jual juga itu barang tuh bener benar low end banget gitu. sih <laughs> gitu. yeah, yeah, yeah. mending lu dapat kit bagus yc-nya uh, kayak masa hobi wing Nah itu masih bisa dijual ini tuh kayaknya di bawah hobi wing iya yeah. gitu lo kualitasnya ya, ya kita nggak tahu juga kualitas artiar lah yeah. Nah kalau dari kit eh uh, kita banyak pilihan sih ya, ya Kalau tapi ya. pastiin RWD emang RWD bawaan dari lahir jangan yang konversi deh ya. jangan yang rubah-rubahan gitu ya, jadi kayak RWD itu udah jelas lah merek-mereknya tuh kayak misalnya oke okay, kita ngomong dari yang paling murah itu ada Sakura uh, sakura D5 uh, D4 nanggung, mendingan D5 ya, udah. karena kenapa kita bilang nanggung D, D4 itu sebenarnya di CS, tapi hybrid bisa RWD nah, Mendingan sekalian yang RWD aja, D5 yeah. gitu. gitu Terus udah gitu ada Dari situ Yokomo YD2 ya YD2E yeah. itu yang paling murah ya harganya yeah. ya. Nah, banyak tuh serinya Gue sih, gue sendiri juga udah ngikutin yeah. nih, Yokomo Pokoknya ada E, ada... Ada jet lah ada ya. apa <laughs> Banyak lah nah. Yokomo Oh iya, terus Mungkin juga kalau untuk yang baru-baru Kalau baru mau ngebangun jangan cari yang motor belakang dulu, mendingan motor yeah. tengah dulu deh, gitu karena handlingnya motor belakang itu perlu skill, iya yeah, sih, gitu jadi uh, lebih liar sih, ya, lebih gitu. liar. jadi mendingan cari yang motor tengah, udah udah paling aman deh itu motor tengah. Nantinya kalau mau pindah ke motor belakang apa segala macam bisa dikonvert itu, yeah. Gak ada masalah, okay, okay. Nah. gitu terus kalau dari itu uh, apa, E.S.T ESC ini yang paling paling paling paling ini juga nih. ESC <laughs> itu banyak nih. Pilihan pertama sih sebenarnya harus satu adalah musi sensor. Sensor. Bisa sensor, sensor, bukan sensorless. Yeah. Tapi setelah sensor itu kita sebenarnya dipilih lagi. Kenapa nggak semua isc uh, sensor itu kita bisa pakai? Karena di dalam situ tuh settingannya beda. Ada, tiba apa ya. Uh, ada uh, drive drive drive ada uh, frekuensinya yang beda iya, drive frekuensinya beda terus udah gitu setupnya itu biasanya sebenarnya sih kita sih langsung aja lah tuh poin aja kalau nah. misalnya mau yang paling paling affordable itu sekarang ini pilihannya tuh ada di Hobbywing V2, V2. V21 ya nah. sama SkyRC ya SkyRC Sky yang Toro Iya Sky Toro. Toro. SkyRC Toro juga oke okay tuh itu yang 160 itu kenapa dia atau kita rekomendasi tuh yang pasti yang di atas 100 gitu ya. Iya. Karena memang kebutuhannya segitu. Kecuali untuk yang Yokomo tuh. Ya, Yokomo BLRS 70 A itu oke. Okay. 70 A oke okay, ya itu Tapi kalau yang lain 70 ampere tenaganya lain. Nah, itu mungkin kayak Athena kayak kali ya. Yeah. Iya. Gitu. Gitu. Nah, jadi jangan jang, apa ya? Eh, Jangan cari ESC di Shopee udah gitu aja deh. emang ada ya? ESC di, <laughs> ESC di Shopee itu ya barangnya langsung dari China tapi rata-rata sensorless. Oh. Sensorless emang harganya tuh cuma ratusan ribu apa segala macam tapi dia ya dipakai buat drift, meledak-meledak kan tenaganya kalau sensorless. Iya iya, susah susah susah. Jitu yeah. lo nggak bakalan bisa dapetin yang kayak tadi suara Hu! gitu nggak bakalan dapet tuh, langsung dong, <laughs> waduh. Iya, <kok. Yeah. laughs> gitu. Nah itu deh. jadi beberapa ya, misal uh, harganya sih lebih makan ya, kalo, kalau keluar uh, ESC yang yang biasa kita bisa bisa pakai untuk bersepeda mupun ini mau udah di atas ratus juta lebih ya. Iya, yeah, yeah. yeah. kalau barunya iya. Yeah. Mungkin kalau secondnya sih uh, ya yeah, bisa ada sih yang dibawa-bawa sedikitan ada, ada yang biasanya udah jualan paketan nama motor, oh ya motor juga, itu juga nanti mesti kita omongin tuh motor. Oh iya, ha. Gitu Jadi, mungkin kayaknya eh, gitu aja deh ya, Iya, kayaknya gitu sih, dari situ kayak kita pindah ke motor, motor itu kita pakai yang 540 kan Iya Motornya pakai 540, eh, Sensor juga wow. Terus udah gitu T-nya, eh, paling kecil, kita mainnya di lantai setengah delapan setengah kalau di karpet oke, okay. yeah. tapi karena kita mayoritas sekarang semuanya rata-rata di lantai sepuluh setengah atau tiga belas setengah, itu udah paling paling bener deh, udah mm -hmm. paling proper. Gue sih pakai tiga belas setengah. berapa ton pakai tiga setengah sih? Gue pakai sepuluh setengah karena ya tetap masih ya masih dapat ya udah pakai sepuluh setengah itu lebih lebih nggak tau sih, gue kemarin 10.5 setengah rasanya agak agak ya, overspin agak overspin sih, ya. gitu loh. Iya macam-macam sih. Iya. Nah, kalau motor lu bisa carilah yang yang sepuluh setengah itu rata, rata lumayan bagus toh, ya kan? Iya. Kalau motor-motor sih, balik lagi motor itu yang paling murah balik lagi hobi Wing. Iya. Hobi Wing tuh murah, harganya yang uh, apa istilahnya dia nggak bisa di setting timingnya tuh murah tuh. Iya. Betul gitu itu jadi mobil tuh sebenarnya sebenernya ngeluarin, ngeluarin paket ESC sama motor tuh udah affordable ya, banget board, iya. untuk drift yang V2 itu udah sama motornya ada yang jual kombo hmm. itu udah oke okay. itu sih ya. kalau menurut gua nah kalau motor lu beli motor bekas hati-hati sensornya sih iya itu agak-agak kita nggak pernah nggak kelihatan soalnya mungkin bagus nih lu pakai sebentar nggak lama sensornya rusak itu sih kalau, mo jadi kalau gini, motor saya kalau, kan kalau kalau gue biasanya misalnya dapat motor second, hmm. biasanya gue bongkar dulu nyampe rumah tuh gue bongkar, nyampe hmm. gue bongkar. Terutama yang masalahnya yang paling gue sering temuin itu adalah kotor banget isinya. Kotor ya, itu debu. yang bikin kadang-kadang nyangkut sama sensor. Nah motor biar tuh sensornya. Iya ya, bener-bener gitu. Maintenance maintenance tuh perlu sih kalau motor-motor ya. karena mesti di maintenance bongkar gitu sih bearing bearing suka macet, yeah. apalagi kalau misalnya lu mesti tanya ini bekasnya bekas apa nih bekas drift atau bekas rally atau bekas yeah. apa karena kalau bekas rally pasti bearing kena. ya yeah. karena main tanah ya yeah. biasanya gitu tuh main tanah tapi sensornya mulus. ya. Yeah. kalau bekas drift biasanya sensornya kena. ya. Yeah. gitu loh. mungkin gak terlalu kotor tapi itunya apa okay. oh itu charger. oh iya. Yeah. Okay. Oke okay, dari situ dari motor kita pindah ke servo servo. Nah ini servo nih. Servo joinannya saling dengan gyro. Iya. Yeah. Jadi gini, gyro juga banyak, servo juga banyak nih. Hmm. Usahin kita cari yang gyro itu emang gyronya untuk drift karena banyak juga kemarin ada beberapa datang dia pakai gyro entah dari apa gitu loh. Uh, Sebenarnya gini. Jairo itu, kalau gua lihat ya, hmm. kalau gua perhatiin, sebenarnya yang paling kita ngomongin, kalau paling low end itu, hmm. Yokomo yang plastik, udah iya, tuh. iya, iya, yang, yang pertama kali keluar ya, iya, yang apa sih? Sekarang juga masih banyak tuh, barunya juga masih ada, kan iya. yang berapa sih? Kodenya G 302 ya, iya, oh, tiga, tiga, tiga, tiga, tiga dua. Itu udah paling, Yokomo yang plastik punya sih, iya, itu yang... yang paling, itu minim, udah, itu minim, mirong pakai. Nah, di bawah itu nggak rekomend. Kenapa? Karena nanti lu sendiri yang pusing nyetirnya. Iya. Gue sih kayak ada lu berapa kan kayak kayak RC Warren gyro juga. Nah. Gue sih nggak tahu rekomend karena beberapa banyak trouble nya sih. Iya. Yeah. Begitu nah, sih. siapa lagi? Yang power eh iya, power, power HD juga. Power HD juga, juga nguarin. Power HD, power HD masih masih lumayan deh. Lumayan. Masih lumayan. Ya. masih lumayan. Yang tapi yang ini ya yang Kodenya apa tuh? Ada yang G... di ah, Pokoknya mahal. Heeh. Pokoknya mahal itu. pokoknya Kalau yang bagus biasanya mahal. Masih mahal ya. Nah. Kalau lu udah dapat jeronya yang udah oke okay, segala macem nah servo lu juga gak bisa barangan nih kan gak ya. bisa yang murah-murah kayak atau top, uh, servo analog bukan masalah murah doang, servo mahal juga ada yang gak cocok tuh. Iya, kalau yang dia analog kan masalahnya juga. Enggak, bukan yang kayak modelnya si siapa? to yang rsek oh, iya, iya, iya. itu mahal servo tapi nggak cocok karena dibotulin yes pada saat lo pasangin jiro steering lo kayak kipas ya kan yeah. jadi pastiin cari servo memang dedicated untuk drift deh udah yeah. itu udah paling bener karena daripada nanti lo udah beli mahal terus tiba-tiba lu mesti belanja lagi padahal yeah. servo drive ternyata Ada yang enggak semahal itu juga. Iya yeah, sih, ada beberapa gitu. sih kalau servo kan beberapa merek misal kayak Redi, ada Yokomo, yang, ah. yang FPD, SPD itu. Ah. itu, ada lagi Futaba. Iya. Yeah. itu ada lagi. Terus yang udah tiga ya kita tahu ya. Iya, yeah, tiga sama ada sih itu sih. Power HD yang 25 kilo sih juga. Kalau buat baru mulai sih oke okay lah, yang warnanya merah tuh belakangnya yang sempet si Godel pakai kan seperti uh -huh. Memang umurnya nggak akan, akan panjang. Yeah, Kalau dipakai yeah. di drift yeah. karena dia panas. Panas dia. Yeah. Tapi uh, masih oke okay. hmm. untuk harga segitu sambil lo ngumpulin duit lagi beli servo yang lebih bagus yeah. masih oke. Okay. Itu atau bisa juga balik lagi option servo second, Servo banyak kok banyak barang-barang yeah, sekat nah itu kalau dari servo berarti karena gini servo kalau gua lihat tuh kalau lu udah nggak pas itu penyakit godek itu udah nggak sembuh sembuh nggak nolong. dan nggak nggak enak lah dimainin itu nggak enak banget nggak konsisten sih kalau iya dan nyari nyari apa ya nyari grip depannya juga jadi susah karena lari-lari mobilnya. Itu, itu. mobilnya begini-begini terus goyang-goyang gitu ya nah kalau ya lu servo bisa carilah beberapa merek lah ya kan hmm itu range dari yang paling murah apa refi ini refi sekarang paling murah refi FD... eh, enggak yang 25 itu paling murah sih Coba oh yang power hadi ya, HD ya? Ah, power hadi yang dua puluh lima itu masih sekitar enam ratusan ya? iya lima okay. ratus harganya yeah. terus naik ke refi refi yang ratusan Yokomo spd yang dari hmm. mulai dari sejutaan sampai ya dua jutaan adalah. Ada yang 5 juta, eh, sorry, sorry 2 jutaan ya? Itu Futaba iya, ya? Futaba, Futaba itu iya. punya 2, 2 jutaan. 2 jutaan, sorry, ya. Yeah. Ya, dari situ, apalagi kita ngomongnya gini. udah kan, kita situ, pelok. nah iya, yeah, pelok. Golden offset. Eh, golden offset ya. Pilihan golden offset itu biasanya dari 5, 6, 7 ya. Kalau jarang, sih masih lima ya? Jarang, gue masih di enam tujuh lah. Dua ya, itu lebih sih jarang. Sih. Jarang yang ada yang lima tuh jarang banget. Driver merek loh. biasanya enam sama tujuh sih. 6 sama 7 itu pertama, lu mainin lebih gampang, nyetingnya lebih gampang. Ya. Uh, untuk steeringnya, terutama beloknya bisa patah, bisa segala macem tanpa harus banyak uh, ngakal-ngakalin ya. Inilah, dan dia nggak gampang nyangkut ya. Iya, so, Karena jadi, biasanya settingnya emang di enam tujuh sih. Ya. Gitu loh. Kalau untuk nakal-nakal standar biasanya 6-6-7 kali kalau lu mau udah advance banget, mau rubah Kayak gua gua gua kan pakai depan 3, belakang 9 misalkan Tapi kan itu lu mesti ngakalin banyak banget Ya, merubah, maksudnya ada Ya intinya gini, lu start dari yang standar dulu deh standar dulu aja Nanti kalau lu udah main di komunitas ya, eh, ini bisa begini, bisa tanya langsung sama orangnya kayak, yeah. Kalau bisa nanya sama Albert langsung nih Gue pengen dari depannya bisa begitu diapain gitu kan? Yeah. Ya udah kalau ya, gue malahan pakai enam loh sekarang Belum ya, aja ya. udah semua 6 ya, rata. Karena gue jayale sih gue demen gua gue rim rim yang celong celong belakangnya hmm. gitu sih. Sebenarnya susahin diri sih sebenarnya. lu ganti pelek tuh susah banget dan gue mesti nyari yang sama. Gak bisa, maksudnya kalau gue kalau itu lo 6 kan bisa beli empat biji 6 biji. Ganti-ganti yeah. cepet kalau gue nggak bisa gue mesti beli 4, mesti beli dua set berarti yeah, iya. doang. Nah, itu kalau kita uh, sim uh, simpulkan, deh. Jadi, kurang lebih budget berapa nih kita mesti siapin? Kayaknya angkanya nggak terlalu berubah dulu ya? Angkanya itu, start paling minim kalau ngomonginnya pakai D5, kalau hitung-hitungan board itu ya hmm. sekitar 7,5-an. Udah meremot semua? Iya, tapi belum mau body ya. Belum mau body ya? Belum. Jadi sekitar 75 setengah Itu ya 7,5-an. Tapi kalau misalnya mau lebih bisa gerak-gerak dikit gitu ya, ya di 10 angkanya, emang nggak berubah Nggak nah, kalau berubah banyak ya? Heeh. Nah, ya, ya, lu sering di 10 juta, lu bisa main deh udah, udah yeah. udah udah ready Tapi itu barangnya kita campur ya, ada yang baru, yeah. mungkin ada yang second Ya kalau dapat second semua, masih bagus, lebih murah Ya, yeah. gitu. bisa-bisa aja, ada di sini waktu itu yang lagi beruntung banget dapat Asli murahnya keterlaluan sih si Edo tuh nah. Itu dapat dia nggak ya, nyampe 7 juta, udah jadi Si gitu nggak tahu yang jual geblek atau gimana gue ngerti deh, ya, cuman sih, oke oke yang sih, iya tapi tapi basicnya sih ya lu mesti siapin dana segitulah, uh -huh. dibilang mahal, uh, ya gimana ya, kan kita mau main juga <laughs> nyarinya yang proper yang bisa emang bisa dimainin gitu, loh iya, karena mesti yang lu, lu orang tahu nih main drift itu nggak seindah yang lu lihat gitulah, <laughs> nggak seindah yang lu lihat Indah di tapi lu mainin susah gitu, gue sih jujur. Gua Dan proses panjang untuk bisa nyampe belajarin. lu main kayak begitu. Nggak, arsidrisnya uh, agak-agak unik. Lu mesti belajar gitu doang. Karena lu dateng main, nggak bisa langsung main, nggak bisa. bisa. Lu mesti belajar. Gitu, Dan gitu. ya itu kuncinya latihan, sering latihan, sering latihan. Latihan, latihan itu sih. bisa, kalau awal-awal lu latihan sendiri. Lu latihan sendiri, misalnya bikin, bikin lingkaran, yeah. bikin angka 8 terus kalau itu udah mulai lancar, lu boleh coba turun track. Misalnya lo cari benar-benar, kalau misalnya masih apa istilahnya nggak pede banget, cari yang emang jamnya pas lagi sepi banget. Yaudah ya udah lo mainnya sendiri, muter-muter-muter nggak gitu. muter, muter, muter. nggak kan ada yang marahin lo, nggak karena kita paling cuma ngasih putarnya ah, ini, mestinya di situ begini. Iya, bisa gitu sih. Jadi gitu. kita kalau ini kita kasih tau ini harusnya gasnya segini. Ini lu mesti nge-rem, kapan lo mesti buka angle, tahan angle gitu doang. Gitu, jadi gitu. ya uh, kuncinya itu untuk bisa drift dengan hasil yang indah itu perhatiannya panjang butuh proses, butuh proses karena ya itu aku bilang, tidak seindah aslinya lah. tidak seindah yang lu lihat gitu aja lu lihat indah, tapi enggak seindah itu sebenarnya gitu. dan untuk bisa jadi indah itu nggak murah iya, dan nggak murah jadi, oh ya satu lagi gue karena bukan gue ngeledek sih ya, terendahi uh, apa sih yang buat newbie kan banyak tuh yang nanya tuh, mm -hmm. sebenarnya kit buat nubis. nggak ada, ada, jadi enggak gini Sebenarnya kit itu mau orang kan nanya, kayak gue bikin channel gitu, gue bikin untuk banyak arsitef untuk pemula. Yeah. Kitnya sama, kitnya barangnya sama. Yeah. Iya, It gitu. itu aja sebenarnya. Sebenarnya itu itu aja, cuman uh, mungkin dari elektroniknya yang untuk start tuh harganya segini segini dulu. Yeah. Nah. eventually nanti di ujungnya, lo akan ganti tuh elektronik yeah. pasti Betul. pada saat Misalnya lu udah bisa main, lu tandem, lu nggak bisa ngejar. Ya pasti lu pengen ada sesuatu yang salah gitu kan. Iya, yeah, dan pasti lihat elektroniknya nggak nyanggup. Ya udah lu ganti elektronik. Ya, yeah. nya gak nyanggup, motornya gak nyanggup, servonya It, gak nyanggup itu. ya. Itu akan diganti, tapi kan kalau lu mau start, kita kasih opsi nih, ada yang murahnya nih, begini-begini-begini yeah. begini, gitu. Itu sih, kalau menurut gue. Ya, yeah, ibaratnya kayak lu beli motor. Untuk pemula motor gak ada motornya begitu aja. Pemula ya lu pakai itu juga kacapnya yeah. juga. Sebenernya. Gue belum pernah dengar ada Honda untuk pemula sih. Yeah, makanya nggak <laughs> ada kan. Mobil untuk pemula enggak ada. Gak ada. Ya, yang mobil ya mobil lu pakai itu karena sama. Iya yeah, semuanya yeah. semuanya sama dan enaknya tuh gini. Lu beli dari misalnya kit udah proper. Lu pakainya tuh lama, bisa lama banget. Iya. Yeah. Kitnya bisa lama, lama banget. Kayak, ya gue sih, sayang udah gue jual sih dulu kit gue yang awal. lu masih ah. waktu kit yang awal ya? Apa udah, udah ganti? Uh, udah banyak Perubahan sih. Tapi basically gue gak pernah beli dari Sejak YD2S Plus, udah stop. Gue ya. udah beli kit Jadi gue, gue pertama... Kan, dulu kan kita bareng-bareng YD2E YD2E, bagian itu, itu ganti YD2S Oh itu, itu udah jual tuh, yang YD2E nya? Iya, yeah, gue jual. Tapi jual juga gak jual kit, terus inget gue. <laughs> gue jualnya gue Gue berantakin Karena waktu itu Udah jadi bukan E lagi kan? Iya, yeah, jadi gue jualnya udah gue pisahin Karena yeah. Ura udah gue ambil-ambilin kan Jadi Iri 2S Plus, gue beli kit Iri plus. s Plus Ya, nah, itu. dari situ udah gak pernah beli-beli kit nah, lagi Itu gua. salah satunya enaknya lo beli uh, si Kit Yochomo ini uh, Apa? Bisa upgradeable itu jauh, panjang? Iya yeah iPhone debt bisa ganti, bisa segala macam sure. bisa bisa ganti. Misalnya lu punya kode ya D2E. Lu ganti gearbox udah jadi D2S. Iya. Yeah. <laughs> jadi tuh udah apa ya? maksud gue kenapa kadang-kadang gue lebih prefer ke untuk kit itu Yokomo ya, karena upgrade-nya upgradeable panjang. Iya, yeah, banyak, banyak banyak banget gua tinggal ganti ini jadi berubah jadi itu. Iya. <laughs> Jadi dari Yokomo sendiri juga mereka ngoreng produk juga cuma sebenarnya ganti-ganti itu aja udah. Iya, yeah, emang. Kayak gitu. E, ya kalau gue kan emang gue udah mendevelop, jadi gue banyak part yang gue bikin sendiri kan. Gitu loh, jadi kadang-kadang kalau ditanya nih kitnya apa? JD2S Plus, pengah ya ya bentuknya gitu udah ganti semua gitu. Ya, yeah. itu uh, ya sama kayak gue orang lihatnya kit gue apaan? MC1. Tapi sebenarnya itu basicnya adalah JD2SX gue tadinya. Kayak cuman ya? uh, di -convert. konversi ke MC1, udah. Tapi sebenarnya basicnya iya, gitu. ya komok. Iya, itulah. Makanya semua merek yang jelas. Iya, yeah. gitu loh. Gitu, dan kalau ada yang nanya tamnya, bisa sih buat drift. So far gue belum nemuin ada tamnya yang bisa buat drift. Iya sih. Sebenarnya bisa. Tapi kalau lu jago main nih gitu aja. Karena percuma lu kalau lu nggak jago, lu nggak bisa main ya. Lu bangun kit RWD pun gimana bisa jalan kalau lu sendiri nggak nyetir? Iya. Tapi, ya kan... tapi maksud gua mendingan sih kalau misalnya emang ya. kalau mau ngebangun ya. Wah, Bruno nggak mau main seperti Oh gitu, tetaplah. Jadi uh, kalau mau tuh ya itu bangun yang proper, proper dulu lah, proper dulu. ya nah, pro, yang proper bisa main nanti setelah itu lo mau beli. Kamiya mau beli segala macam, itu serah. Gitu. Kalau hmm. lo udah jago nyetirnya, lo mau bangun terserah. Juga gitu yeah. kelasnya baru bangun. Kalo Tapi dulu. biasanya kalau udah udah bisa nyetirnya, tuh tahu tuh ngapain juga, gua ya? e, nggak bangunin gua bangun. Ujung Ujungnya malas juga, ngapain gue ngebangun. Ya? gitu kan? Iya. Gitu. Ya. Jadi ingat jangan banyak. Uh, terlalu banyak nanya, bukan terlalu banyak sih. Jangan terlalu percaya banget di sosial media. Iya, jadi sebenarnya lebih mending cari di YouTube, loh. Yeah, iya, mending itu yeah. cari di YouTube. Itu lebih karena kan sifatnya biasanya di YouTube itu bukan jualan. Yes, yes. itu. jadi benar-benar berbagi info, uh, cuman pesan gue ya. Itu satu drift, itu RWD, bukan uh, for four wheel. wheel drive, atau bukan AWD. AWD itu adalah mobil rally. Iya, yeah. so. dulu iya tapi itu dulu kan kita sekarang bukan hidup di zaman dulu, yeah. jadi ya ikutin yang trennya sekarang ada aja. Jadi. Karena mobil aslinya pun nggak ada uh, drifting pakai AWD, Dari dulu juga meng RWD. Iya yeah. mungkin dulunya yang itu kali ya Jim yang pakai si Ken Block yeah. kan pakai mobil rally tapi Ken Blocknya sekarang udah pakai mobilnya udah RWD semua. Iya. Yeah, iya kan yang masnya RWD kan. Oh. Iya. Jadi emang gitu. itu RWD. Nah. Gua gak males kalau ditanya di Facebook karena gue males ngetik. Kebetulan makanya gue bilang, lebih lu dateng ke komunitas nanya lebih enak. Kalau gue sih biasanya sih masih gue jawab. Tapi kalau orangnya maksa, kadang-kadang gini, orang nanya, tapi lu nanya apa mau ngetes? Enggak, apa ngajak ribet gitu? Kadang-kadang tuh. Soalnya nanya, nanya sih nanya, cuman gua kasih tahu dia e, punya mantap. pendapat sendiri. Capek e, oh, ya ah, ya kan. Gitu ya, <laughs> udah jadi gua pikir ya. Udah uh, kan. kayak kemarin yang apa ya? Banyaklah banyak banyak tuh yang posting-posting yang nanya terus ada jawaban-jawaban yang sebenarnya kita gemes ya ngelihatnya yeah. gitu kan. Pas kita uh, kita ngomong, kadang-kadang yang posting nanya itu malah dipercaya sama jawaban-jawaban yang yeah. yang bikin kita gemes gitu. <laughs> balik lagi ujung-ujungnya karena harga. Tapi ya. Uh. Percaya sama gue, lu keluarin harga. Misalnya di awal murah, Pokoknya kalau beli di awalnya murah banget, lu akan dua kali beli biasanya. Biasanya sih gitu, selalu. Itu bukan tahu udah, udah pasti gitu ujung-ujungnya lebih lagi tapi. Iya. Yeah. Banyak kok itu, udah banyak orang yang kejagian. Jadi kalau di Sosmed lu lihat-lihat aja orangnya sih kelihatan kok mana-mana yang drifter emang, sosmed, mana apa iya. dia emang main di komunitas, itu kelihatan banget ke orang-orangnya dan biasanya yang bukan drifter sosmed malah jarang nongol jarang nongol, paling yang baca doang yeah. ilmunya oh. biasanya sekali lebih banyak tapi biasanya tuh yang bikin, apa ya uh, biasanya kalau yang jawabannya saklek-saklek, yeah. itu biasanya emang yang yeah. beneran iya emang bener, kalau ngomongnya udah Ah, enak gitu, udah enak berarti dia emang ya orang komunitas, emang kita main bareng gitu loh, gitu tuh. -gitu. Ya wis. oke okay. panjang banget nih. Udah berapa menit tuh kita? Wih, tiga menit setengah nah, jam. jam. Nanti bosen, oke gini. Nanti cek juga di tempatnya yang berisik, apa uh, YouTube jana, tuh, channel gua? YouTube gue JP Works, RP JP Works, aksi ya. Nanti di subscribe juga, nah. di like nanti kita bikin video lagi berikutnya oke, okay, thank you, see you, bye